Eh sob, pari di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi. Sobat sekalian, serium memiliki banyak sekali spesies. Mungkin selama ini sobat hanya tahu jenis tertentu ya, Tetapi ternyata banyak sekali. Dan Pari kali ini akan bagikan tips cara memperbanyak atau memisahkan atau propagasi anakan platyserium dari hidup. Dengan cara yang sangat mudah, sobat hanya memerlukan pisau yang runcing dan juga tajam. Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Ini adalah contoh Platyscerium elephantoides yang baru Fahri pisah dari induknya dan sudah Fahri tempelkan ke media. Kalian saat ini, para pecinta tanaman, mulai sadar akan keindahan dari platycerium. Dan platycerium saat ini menjadi salah satu tanaman wajib untuk dikoleksi. Platycerium memiliki banyak jenis, dan beberapa memang berasal atau native to Indonesia, jadi berasal dari Indonesia, termasuk platycerium biliki replay, wandai dan beberapa ada yang asal dari luar negeri namun banyak yang masih belum tahu cara memperbanyak platyserium namun sobat perlu tahu dulu bahwa tidak semua platyserium itu bisa memproduksi anakan ada beberapa platyserium yang satu-satunya cara untuk memperbanyak hanya dengan spora, contohnya pada platyserium ridley platyserium ridley dan juga wandae ia tidak bisa memproduksi anakan di sekitar akarnya, sehingga kita hanya bisa memperbanyak dari pemisahan. Kita hanya bisa memperbanyak dari sporanya. Namun berbeda dengan platyserium bininti coronario, kemudian platyserium elephantotis, ia rajin sekali memproduksi anakan di sekitar akarnya, sehingga sangat mudah untuk kita perbanyak. Seperti apa caranya sobat penasaran ikutin Fahri terus ya? Sobat sekalian, Fahri akan tunjukkan cara memisahkan anakan dari Platycerium elephantopus. Ini di sini anaknya dan di sebelah sini juga ada. Ini bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil yang udah agak besar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dapat satu Ini juga calon anak kan coba sekalian nih. Sudah menyembul ya. Nih di sini juga banyak calonnya. berdua, kemudian bagaimana cara menanamnya atau mountingnya bisa di papan ripinas, papan pakis atau bisa juga di coba Sobat ikutin ikutin Fahri terus ya Sobat sekalian Fahri juga ada platisereum pilih yang akan Fahri pisah anakannya ya kita akan pisah dari yang infantotis dulu nih Di disini anaknya rombani ini Kita ambil dari induknya. Ini kita ambil dari induknya sobat sekalian tinggal kita potong aja ya. Ini dapat satu Ini masih terlalu kecil ya ini. Oke, Pak juga panselium ini sekarang. Tapi serius, ini kita produksi anak lumayan banyak, nih. Ya. Kita cabut dulu ya, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya, ini dulu aja. Ini anaknya di sini ya. Oke, ini kita ambil sobat sekalian. Ya. Dapat satu 1 serium hili kemudian yang ini kita usah cabut ya kita ambil bismillahirrahmanirrahim kita ambil juga ini udah lumayan besar sih kita ambil yang gede sekalian ya udah mau keluar daun invertilnya yang baru bismillahirrahmanirrahim Buat kalian, Jadi kita siapkan mos atau lumut. Nah Kalau kita mau tempel, ini untuk jadi serium ini, misalnya mau kita tempel nih, kita bikin bola lumut dulu ya. Hai, sekalian bikin bola lumut dulu bentuknya bulat kita basahin biar gampang untuk membentuk bulatan karena ini nanti akan dijadikan media tempat penyimpan air untuk kuatiserium yang kita tanam kita tali dengan benang supaya bulatan ini tidak lepas hari pakai benang jahit atau benang tondo nah ini kalau kurang bulat kita tambah sini nah kemudian tinggal kita tempelin coba sekalian nah ini nanti daun baru ini akan menutup lumutnya kita tambahin di samping-samping ya dan akarnya nih akarnya ini biar tertutup oleh lumut atau moss. Oke jadi ini kita tutup akarnya kita tambahin buletannya ya ini sambil kita giniin supaya tidak lepas lumutnya coba bisa pakai lumut finus, ini lumut finus yang hidup atau pakai sphagnum moss yang dari Cili atau bisa pakai Mas hitam juga bisa Beberapa ada yang menggunakan Koko chip atau kulit kelapa Tapi Fahri kurang suka Karena Untuk koko chip yang masih baru Sifatnya kurang bagus Jangan terkena benang karena bisa sobek ini Tinggal kita rapikan ya Bagusnya pakai benang jahit ini Ikatan tidak akan terlihat Atau terlihat tetapi samar ya Sehingga tidak mengurangi tampilan Berbeda ketika sobat sekalian menggunakan Tali rafia yang warna-warni Mungkin biru, kuning, atau hijau Itu nanti akan terlihat mencolok Tapi kalau menggunakan benang itu Tidak terlalu mencolok Oke, Kita tinggal simpulkan coba sekali ya. Dua kali Alhamdulillah eh. lagi sudah jadi satu ya Untuk serium hili Kemudian untuk yang elefantotis caranya sama tinggal kita buat bulatan dulu. Coba bisa juga menggunakan mouse hitam yang seperti ini, ini moss hitam. Kita buat bulatan dulu. Karena ini gulinya karena elepantus ini belum terlalu besar. Sebentar lagi akan keluar daun baru atau perisai baru karena belum terlalu besar jadi kita bikin bola lumutnya ini tidak usah terlalu besar ya segini cukup lah kita ikat bismillahirrahmanirrahim jangan lupa menghadap ke bawah karena daun fertil ini harus menghadap ke bawah jangan kebalik ya bisa ditutup dengan bisa ditutup dengan moses juga kita menyiram tidak rontok lumutnya ini kalau ada yang menceng gini atau penjol kita tambahi enggak pinjol masih pinjol juga nih Jadi cara yang menggunakan papan. Hari nah, akan tunjukkan cara menanamnya pada pot. Oke. Untuk menggunakan pot itu lebih mudah, karena kita tidak perlu mengikat coba sekalian. Jadi tinggal kita isi potnya dengan moss atau rumut seperti ini, ya. Kemudian kurang dalam, kemudian pelatih serium ini kita taruh di ini, kemudian tinggal kita tambahin moss atau rumutnya. jadi ya. Cuman seperti ini. Dan untuk yang Elefantotis ini juga sama sobat sekalian. Nanti dia akan keluar akar baru di sini. Kita isi aja. Potnya ini. Karena ini tipis, jadi agak tinggi aja. Sobat sekalian, sobat bisa siram seperlunya, tidak harus tiap hari, mungkin seminggu dua kali atau tiga kali. Kalau lumutnya ini agak kering, berarti kurang air. Tapi kalau masih segar, hijau seperti ini, itu dia masih mengandung air. Lumut dan juga patisarium ini akan membentuk simbiosis mutualisme, jadi lumutnya, kalau lumutnya hidup, itu semakin bagus dan ini juga akan kita tanam juga ke pot Daunan ini platyscerium elephantotis yang sudah sangat besar dan ini baru rontok untuk daun fertilnya atau daun yang memproduksi spora. Ini baru mau keluar nih, kelihatan kecil banget di sini. Baru mau kelihatan, nanti akan muncul ya. Jadi mang gantian, biasanya ini rontok dulu, kemudian keluar ini, baru ini muncul. Nah, ini anaknya di belakang udah banyak banget sekali sebenarnya Faris sudah membuat video ini cukup lama, cuman Kemarin Kesalahan teknis terus videonya hilang karena hpnya di servis so, sekali. Oke ini anaknya, ini baru mau keluar daun fertilnya. Bismillah kita ambil anaknya sebaskah ya. Ini agak susah karena ya begini Untuk tumpukan Bismillahirrahmanirrahim. ini tumbuh-tumbuhan jadinya agak susah. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat satu. Ah, oh, alhamdulillah ya dapat satu nih. Ini nanti keluar akar dari sini, dia nanti akan keluar daun vertil di sini nih udah kelihatan Ini satu apa dua ya? Satu ya? Satu aja ya bantuk aja tarik kembali dulu. oke kita akan tanam di papan kulit pinus seperti tadi kita buat gulanya dulu ini agak besar karena ini anaknya cap besar ya. lahirnya langsung besar semakin besar gula yang kita buat itu nanti dia akan semakin cepat tubuh karena cadangan medianya banyak foto meninggang minul yuk Kemudian karena ini ada benjolan gini, jadi kita agak tanam di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang turun Kurang tumbuh. Tali juga, tapi pelan-pelan supaya tidak terluka oleh benaknya Cukup mudah ya Sobat di daunan Ingkang Minolio Cukup mudah Kita tinggal gantungnya di tempat yang Cahayanya kira-kira 70% Dan anginnya bagus Atau sirkulasi udaranya bagus Bisa ditaruh tempat yang terkena hujan Tapi jangan matah di langsung Selamat mencoba pamer saya Ingkang sangat nih Cukup mudah Sobat bisa mencobanya di rumah sobat sekalian Kemudian bagaimana sih cara memupuknya nah, Ada beberapa cinta platiserium yang langsung memberikan pupuk di ketika menanam Tapi Fahri lebih suka memberikan pupuk di kastar ketika serium yang baru kita potong dari hidupnya Atau baru kita tanam ini sudah hidup baru Fahri beri pupuk Karena selama penanaman baru ini dia sudah akan dapat nutrisi dari moss atau lumut yang kita gunakan sebagai media. Matan saya kang Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo.